Yo, pilih mana? Mas-mas nih, pilih mana? Duit banyak enggak bisa sholawat atau bisa sholawat enggak punya duit? Mesti ngeyel. Sholawat banyak? Duit. Oh, takutnya sama duit kok luar? Biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin sholawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana? Megang duit terus atau ketika butuh ada duit? Ayo.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 Ya, intinya jangan fokus ke duit baca solawat itu bisa baca solawat banyak itu rezeki yang luar luar biasa kok kamu rendahkan solawatmu dengan duit saya udah baca solat banyak bib tapi kok rezeki masih seret lah kamu tuh gak sadar kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca sholat solawat sholawat. tuh solawatmu dapat jenah yang luar biasa kalau nggak percaya mati omong ya tapi jangan bunuh diri, rokok nahud min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 Giliran kini baca sholawat. Giliran berikutnya, banyak duit. Setelah tengah no kabeh duit akeh berkah amin. Urip kok dibingung-bingung duit. Punya duit, enggak punya duit, enggak jadi masalah. Tapi kalau enggak punya iman itu masalah. Ya, Enggak bisa sholawat, enggak bisa istighfar. Itu mah masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah sholawat, mudah istighfar, Masya Allah.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 Uh, bahagia kok golek wangel, ngobrol sama anak ini bahagia ndak? Bahagia. Mumet duit, mumet duit. Punya anak lucu, ya. Punya keluarga, punya orang tua, mumet duit, mumet duit Aneh to. Jangan sampai duit buat mumet. Enggak punya duit tapi tetap bahagia gitu angel kenapa toh? Kenapa? Ini biasanya para istri ini. Ya enggak bisa bi enggak punya duit kok bahagia. Susah.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 sholawat zikir, sholawat zikir, sholawat zikir ngaji cari ilmu Wes nanti kan kelihatan di hati itu kelihatan, hati kita sendiri gak usah ngurus orang lain, orang mau nilai apa kita terserah, hati kita akan kerosor oh saya udah usaha, saya udah kerja tenang hati saya, enak, adem gak kemurung sung. saya usaha sungguh-sungguh oh nabi itu kalau kerja ya sungguh sungguh-sungguh, saya kalau kerja ya sungguh sungguh, khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerjanya juga sungguh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 biasa di share oleh kawan-kawan dari Majelis Ar-Raddah Jazakumullah khairal jaza' fid dunya wal akhirah